Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edu terasa pusing. Edu teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edu beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Berikut ini beberapa informasi tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama adalah jantung koroner Penyebab jantung koroner adalah adanya penyumbatan pada pembuluh darah dalam jantung Misalnya disebabkan oleh lemak Yang kedua hipertensi Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal Yaitu 120 per 80 mmHg, Bisa karena stres, makanan berlebihan, merokok dan banyak minum alkohol gangguan pada organ peredaran darah yang ketiga adalah hipotensi hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal dan biasa disebut dengan tekanan darah rendah penyebabnya adalah faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca kemudian yang keempat, leukemia leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan oleh bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali. Penyebab leukemia adalah kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, obesitas, dan sebagainya. Kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang memengaruhi kesehatan kita. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan tubuh manusia? Berikut ini empat faktor yang memengaruhi kesehatan Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia Menurut Hendrik L. Blum, terdapat empat faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat Yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan Yang pertama adalah faktor perilaku Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup Misalnya kebiasaan pola makan, kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan, perilaku menggosok gigi, dan lain-lain Yang kedua adalah faktor lingkungan Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain Demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan Yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Dan faktor yang keempat adalah faktor keturunan Banyak penyakit yang dapat kita cegah misalnya dengan cara membersihkan lingkungan namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari seperti penyakit keturunan. Semakin besar risiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk itu, mencegah penyakit keturunan perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh Sahabat pintar, menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada pola lantai yaitu garis lurus dan garis lengkung. Dalam menari kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Siti dan teman-temannya menari, mereka melakukan gerak tari dengan alat. Alat yang mereka gunakan adalah busur, perhatikan gambar gerakan mereka. Coba pergerakan gerak satu dan dua di atas secara berurutan. Lakukan bersama teman-temanmu dengan pola lantai. Gunakan properti tari seperti di atas. Jika tidak memiliki properti seperti itu, gunakan properti lain, misalnya tongkat. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu, dampaknya peredaran darah terganggu, dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan, oleh karena itu Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin, sementara garis finish ada di depan Tuku Jaya. Sambil bersepatu roda mereka berpantun, jalan-jalan ke kota hujan. Naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak terbang bebas di langit tinggi. Oke okay lah, kawan, ayo bergerak! Bersepatu roda sesuka hati. Tahukah kamu isi pantun yang diucapkan Udin dan Edo di atas? Tuliskan isi pantun tersebut dalam kolom berikut. Isi pantun di atas adalah pantun tentang kesehatan Pantun tersebut mengajak kita untuk menggerakkan badan agar sehat Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan bersepatu roda